Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Hai. Jadi alhamdulillah kita beranjak ke dalam awal sebulan Ramadan karena pagi hari ini kita masih berkumpul ya, masih diberi kesehatan untuk berkumpul dalam rangka belajar pendidikan agama Islam ya. Jadi, baik anak-anak pesantren, sebelum kita masuk materi atau punya pembelajaran hari ini, kita siapkan dulu sambil membaca doa ya. It was